Indigo itu apa sih? Nada, indigo itu orang yang bisa lihat hantu. Bisa, Teman-teman aku anaknya Indigo loh Ma? Hah? Masa, Masa si? sih? Indigo itu apa sih Nahda? <gibu> indigo itu <gibu> orang <gibu> yang bisa lihat hantu bisa Oh gitu Teman-teman aku hebat Salam. Tem tem tahu ga Tahu apa, Eva? Hmm? Kakak, nah dia kakak bisa membohong. Masa sih aku nggak percaya? Ya nah, benar. Kita nggak usah temenin mereka. Mereka pembohong. Iya ya udah ayo kita main. Assalamualaikum Ibu. Kalian kenapa nyata langsungnya pembohong? Oh, ada, ada, oh, kalian ada. kayak gitu sih. Kalian tahu dari kami pembohong dari mana? Kami tahu dari Ibu ada kalian udah samain di sini. Iya betul tuh. Iya betul tuh. Sana ya. kalian. Ya udah ayo kita pergi. Iya ayo. Kita main ke rumahku yuk Nanda. Ayo. ada Ayo das Ya, Ya, Wah, mainan main ya Gede ya ya 一個 tentu ya enggak hmm. Hah. apa tuh untuk temen nih aku jujur aja ya. kalian maaf kalian nanti maafin aku atau enggak ya aku datang aja ya Maaf ya. Iya, Tiga. Kok oh, kedua. ya. Iya. Ma maaf ya. ya. Maaf ya. Oh.